Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah buah delima-buah delima atau Punika granatum telah ada selama berabad-abad dan berasal dari wilayah yang sekarang disebut Iran dan India Utara. Buah ini telah menjadi bagian dari berbagai budaya dan agama termasuk agama Yahudi Kristen dan Islam di Mesir kuno buah delima dianggap sebagai simbol keabadian dan digunakan dalam upacara pemakaman sementara itu di Yunani kuno buah delima dianggap sebagai lambang kesuburan dan kesehatan bahkan dalam mitologi Yunani Buah Delima dikaitkan dengan Dewi Kesuburan, Demeter. Selama abad pertengahan, buah Delima diperkenalkan ke Eropa oleh para penjelajah dari Timur Tengah. Buah ini kemudian menjadi sangat populer di seluruh Eropa dan digunakan dalam berbagai masakan dan minuman. Bahkan, buah Delima dianggap sebagai simbol kerajaan di Inggris pada abad ke-16 dan ke-17. Di Asia Selatan dan Timur Tengah, buah delima telah lama dianggap sebagai obat tradisional yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Buah delima disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang paling terkenal adalah dalam Surat Ar-Rahman ayat 68. Dalamnya, surga, terdapat buah-buahan, pohon kurma, dan delima. Selain itu, buah delima juga disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 99. Dan dialah yang menurunkan air dari langit, lalu kami keluarkan dengan air itu tumbuh-tumbuhan segala sesuatu. Dan dari itu kami keluarkan biji-bijian yang menjalin pada tangkainya, dan dari pohon kurma dari tongkolnya yang rapat-rapat, serta kebun-kebun anggur dan saitun dan delima yang serupa dalam buahnya dan yang tidak serupa. Tikanlah buahnya bila ia berbuah dan ketika ia membesar. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat-ayat ini, buah delima disebutkan sebagai salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah di surga, serta sebagai salah satu buah-buahan yang diciptakan olehnya sebagai tanda kebesaran dan kekuasaannya. Kandungan dalam buah delima-buah delima kaya akan nutrisi dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Berikut adalah beberapa kandungan dalam buah delima. Antioksidan. Buah delima kaya akan senyawa antioksidan seperti punicalagin, punicalin, dan elegitenin. Antioksidan ini membantu melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif dan peradangan. Vitamin dan mineral Buah delima mengandung vitamin C, K, folat, dan potasium. Vitamin C penting untuk menjaga kesehatan kulit dan sistem kekebalan tubuh, sedangkan vitamin K diperlukan untuk pembekuan darah yang normal. Serat buah delima mengandung serat yang tinggi, baik serat larut maupun tak larut. Serat larut membantu menjaga kesehatan usus, sedangkan serat tak larut membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan mencegah sembelit. Asam amino: buah delima mengandung asam amino yang penting untuk pembentukan protein dalam tubuh. Senyawa antiinflamasi. Buah delima juga mengandung senyawa antiinflamasi seperti asam galat dan flavonoid yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Senyawa anti kanker, beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam buah delima dapat membantu mencegah dan mengobati berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara. Prostat dan kolorektal Antibakteri dan anti jamur Buah delima mengandung senyawa yang memiliki sifat antibakteri dan anti jamur Yang dapat membantu mencegah infeksi bakteri dan jamur dalam tubuh Manfaat dan khasiat buah delima Beberapa manfaat dan khasiat buah delima yang terkenal antara lain Menjaga kesehatan jantung buah delima mengandung flavonoid dan polifenol yang baik untuk kesehatan jantung. Senyawa-senyawa ini membantu meningkatkan aliran darah dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Menjaga kesehatan sistem pencernaan buah delima mengandung serat yang tinggi, sehingga baik untuk pencernaan dan membantu mengatasi sembelit. Selain itu, Buah delima juga dapat membantu mencegah penyakit radang usus. Menjaga kesehatan kulit buah delima mengandung antioksidan yang tinggi, seperti vitamin C dan polifenol, yang membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, senyawa-senyawa ini juga membantu mengurangi inflamasi dan mempercepat penyembuhan luka. Menjaga kesehatan ginjal buah delima dapat membantu mencegah pembentukan batu ginjal dan mencegah infeksi saluran kemih. Hal ini disebabkan karena buah delima mengandung senyawa aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Menjaga kesehatan mental buah delima mengandung senyawa yang dapat membantu meningkatkan kesehatan mental seperti asam elagik dan flavonoid. Senyawa-senyawa ini membantu meningkatkan sirkulasi darah ke otak dan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan. Menjaga kesehatan tulang buah delima mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, dan magnesium yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang. Kalsium dan fosfor membantu membangun dan memperkuat tulang, sedangkan magnesium membantu menyerap kalsium. Menjaga kesehatan sistem kekebalan tubuh buah delima mengandung vitamin C yang tinggi, yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melawan infeksi. Itulah beberapa manfaat dan khasiat buah delima untuk kesehatan. Namun, seperti dengan makanan atau minuman lainnya, konsumsi buah delima sebaiknya dalam jumlah yang seimbang dan tidak berlebihan.